Terima kasih sudah klik video ini, jangan lupa dukungannya dengan menekan tombol like-nya, juga tonton pula channel yang berkomentar di bawah dengan menonton video mereka, maka channel Anda akan berpeluang untuk dikunjungi juga. Selamat menonton!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 Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh teman-teman, selamat datang kembali di channel Purnomo Singgi official ya. Semoga yang nonton channel ini yang nonton full tanpa skip, uangnya ditambah 10 miliar amin ya robbal alamin. <coughs> cek cek cek-cek 90 miliar, miliar satu satu satu kapan kayaannya teman-teman nah ini teman-teman ini menyambung dari video sebelumnya ya yaitu cara simple menonton uh, uh, membalas ya membalas membalas tontonan dari uh, orang yang komen komentar di video kita ya jadi ya, video kali ini saya mereview ya hasil dari saya menonton kembali orang yang komentar. Nah, di sini kebetulan ada eh, subscriber baru ya, ya dalam nanti kata subscribernya itu berkunjung ya kan berkunjung di. Channel saya dan menonton video yang kemarin, ini, yang kemarin saya upload itu ya. Nah, untuk teman-teman uh, yang belum uh, menonton, nanti setelah video ini ditonton, silakan uh, tonton ya uh, video sebelumnya ya yang belum pernah yang belum nonton ya. Jadi, biar paham uh, caranya ya, nah kembali lagi teman-teman di channel Purnomo singgi official ini kebetulan ada yang subscribe nih subscribe nah ini tapi nah ini jelajah alam nih kebetulan saya sudah subscribe dia ya kan dan dia di berandanya ini ada publishnya gitu, ya publish di publish. Berikutnya saya lihat nih, saya coba lihat dari yang notif ini. Nah ini mengunjungi. Ternyata saya belum subscribe nih, saya belum subscribe channel ini nih. Nah karena dia udah nonton video saya yang kemarin, ya kan, saya ambil videonya bukan saya ambil sih ya saya simpan videonya di playlist tonton nanti begitu-begitu juga ini di channel TV nih di, di channel TV saya akan ambil videonya satu video nanti udah subscribe saya saya simpan videonya di playlist tonton nanti ya terlihat teman temen ya dari video saya kemarin yang baru saya upload itu ternyata uh, Itu saya ambil konten itu Saya dari konten sebelumnya Maksudnya ide dari konten sebelumnya Yaitu cara membalas dengan simple uh, Membalas menonton Dalam arti kata membalas menonton teman-temannya. Nah ini saya cari-cari lagi eh, Saya buka notifikasi saya nih ya Nah ini ada juga nih yang sudah membalas nih Yang menonton video Nah ini saya akan cari yang Belum ah, Saya ini Apa saya balas nah, Ini saya masuk ke beranda Komentarnya nih beranda komentar Di halaman komentarnya ini Ternyata banyak yang belum saya kasih lope dan itu yang belum saya balas nih Saya akan simpen Tuh ya kan love-nya belum pada Ini dia belum ada komentar Maka saya klik saya jawab terima kasih ya sudah mengunjungi dan menonton video saya ya kan nah ini terlihat nah ini Mami Didik nih Alhamdulillah Mami Didik sehat bisa mengunjungi saya kebetulan saya sudah subscribe Mami Didik you Nah know, Didik ini subscribe-nya udah banyak teman-teman dan suka live gitu suka live video gitu dari luar negeri nih sih, dari apa Taiwan apa di mana nih? Saya setahu saya begitu sih. Nah ini saya kasih tanda lope teman-teman. Ame didik. Nah berikutnya adalah Fatma Mintul nih. Channel Fatma Mintul. Nah, saya kunjungin. Ini tidak saya langsung tonton ya. Saya nanti nontonnya ditonton nanti. Saya kumpulin dulu biar saya fokus ya fokus sementara fokus untuk untuk mengumpulkan data ya mengumpulkan data video yang akan saya balas nah walau mau penjelasan yang detailnya di video selanjutnya di cara simple nih teman-teman nanti yang belum nonton itu silakan tonton ya biar lebih paham lagi ya saya kunjungin lagi nih video-video dari para yang sudah komen ya. Kenapa komen? Ya pasti kalau orang komen pasti nonton ya. Nonton belum tentu komen. Terus tandanya gimana? Ya tandanya nanti kalau orang tersebut nonton tapi kan hanya bisa dilihat oleh dia gitu ya. Kenapa ini sini historinya History tontonan saya itu tidak saya hapus ya, saya simpen jadi saya untuk mengetahui ya, siapa yang sudah video-video mana yang sudah saya tonton gitu. Apalagi orang itu videonya ada yang udah sampai lebih dari ratusan, bahkan ada yang ribuan begitu ya. Ini saya ambil lagi, saya jawab dulu ikan, ya saya ketik. Nah baru saya kembali lagi ke beranda komentar Gitu ya Nah, nah ini yang komentar di video saya ini teman-teman Ini iya insya Allah ya Nontonnya full semua nih ya Tolong ditonton videonya juga ya teman-teman Kenapa di depan itu saya ituin Saya kasih tulisan di dalam channel saya itu Tonton juga video yang berkomentar di video saya. Nah ini kang kang Dekor ini saya sudah nonton apa sudah pernah nonton dan sudah subscribe kang Dekor ini. Ini channelnya tentang dekorasi dekorasi nih meskipun lain lain tema ya tapi uh, kita ini you know, you namanya know, sama youtuber pemula ya ada baiknya kita saling tonton juga teman-teman saling tonton juga videonya sesama youtuber pemula kemudian yang ini nih saya balas juga terima kasih sudah mengunjungi video saya Nah ini ada lagi jalan nih saya kunjungi videonya saya uh, simpan satu videonya ya saya simpan untuk saya Tonton nanti, kemudian saya balas itunya Setelah saya balas, saya kembali lagi ke beranda saya nih, beranda ke ko, komentar. Saya dapat lagi nih, sudah saya ituin saya balas ya kan? Ada juga nih, Pak, kelana nih, kelana, kelana ground nih. Ya, saya juga udah sering nih nonton videonya. Beliau juga sudah sering juga nonton video saya enaknya begitu teman-teman enggak -teman. usah khawatir dianggap spam ya karena eh, kita kan nontonnya full ya full video di sini sih saya tidak terlihat subscribe tapi saya udah subscribe teman-teman ya kan nah di saya, saya itu di berandanya nih jadi jangan langsung kita subscribe lagi teman-teman kita kunjungi -lihat dulu nih di kita cek berandanya kita udah subscribe apa belum gitu kan jadi kita subscribe mah saya selalu subscribe itu pada saat sambil nonton begitu nonton video, komen, like dan subscribe begitu telah langkah yang nah ini ada mbutiwi nih mbutiwi nah ini channelnya tentang masak masakan tuh kan saya tadinya di sini terlihat belum subscribe akhirnya saya kunjungin berandanya dan saya baik lagi ternyata akhirnya menyesuaikan lagi tuh banyak yang akhirnya subscribe-subscribe hilang kan setelah dipencet disonodo subscribe sini pencet subscribe lagi ya orang kalau pencet subscribe dua kali last pasti hilang nah, itu sebab salah satu sebabnya kenapa uh, subscribe itu suka hilang nongol-hilang nongol-hilang nongol gitu temen-temen jadi karena ketika lagi komen itu tulisannya belum subscribe ya akhirnya tidak subscribe lagi ya gua percaya teman-teman ya eh, apa pencet aja dua kali, pencet subscribe dua kali pasti hilang. <g boxes> ya seperti itulah jadi guyonan ya teman-teman. Nah, itu mungkin salah satu dibuat trik juga kali ya gitu kena nggak terjadi sinkron begitu ya. Biar subscribe udah hilang-hilangan gitu ya. biar rajin bikin video begitu kali ya dari pihak YouTube. Biasanya kalau kita yang punya YouTube juga maunya begitu, orang rajin bikin video, videonya bagus-bagus. Terus, pemasukan iklan kita jadi ada yang bisa di-sharing. Jadi, seperti itu, nah, nih kemudian tadi saya lihat, itu saya tunjukin di videonya ya, kan? Apa di channelnya ya, saya ambil ya, saya simpan, saya kembali lagi ya, kan? Saya kembali lagi, saya uh, balas tangan, nah saya kan udah, udah subscribe nih. Kelihatan tuh tadi tadinya kan disitu belum nggak tertulis subscribe. Jadi saya langsung saya masuk lagi tuh. Itu juga bu sebagai bukti ya kita hadir juga. Akhirnya ternyata ternyata subscriber itu kalau kita uh, cuma nonton sedikit aja itu kadang nggak masuk teman-teman. Nah ini lihat nih. Ini di sini tertera belum subscribe. Padahal mas saya sudah subscribe nih kayaknya nih nah ya kan udah subscribe ternyata kan nah, dan kebetulan subscribernya uh, se public nih jadi saya bisa kita lihat untuk teman-teman yang uh, belum public data subscribernya ada baiknya langsung di setting di public ya teman-teman karena ini terutama subscriber baru ya subscriber baru itu yang belum monet ya yang masih butuh nongol subscribernya lebih suka menonton para subscriber yang mas dan suka-suka juga subscribe sesama yang publish gitu teman-teman. kalau disembunyikan di privasi ya tidak nongol gitu ya saran saya sih mendingan publish aja dulu ya setelah setelah itu setelah kenapa apa setelah ya katakanlah setelah tenar lah barulah gitu ya silakan disembunyikan nggak apa apa begitu karena oh saya takut subscriber diambil nggak mungkin teman-teman orang kan, orang itu nonton itu seneng karena pertama ada beberapa sebab gitu ya ada orang suka karena videonya Oh ada orang suka saya menonton videonya karena dia mau nonton balik sih kan dari yang dicari begitu gitu gitu ya kita akuin aja ya kenapa karena youtuber pemula ya kualitas konten kita ini banyak kendalanya ya pertama dari ide konten ya kan kemudian juga ada juga kendala dari perangkatnya ya perangkat yang untuk uh, mengambil gambar ya karena modalnya masih terbatas masih pakai HP doang ya kan jadi video kita nggak maksimal kadang juga burem gitu kan juga-juga akan -juga terkendala editing editing videonya ya kan masih kita belum menguasain menguasain editing editing videonya ya begitu ya, teman-teman saya juga bahasanya masih belajar ya masih belajar editing ya kalau punya modal sih kita bisa nyewa editing ya bahasa dalam arti kata kita bisa membayar ya nah ini orang ini udah subscribe nih saya lihat nih kan dipublish ya kan kebetulan channel ini mempublish makanya saya bisa ngintip nih kita lihat uh, Ya, ini juga sebagai referensi juga ya teman-teman Yang dipublish itu Gak usah takut ya Kehilangan subscribernya ya Takut diambil orang gitu Sementara Kalau kita jaga hubungan baik Sesama ya Sesama youtuber Maka Akan terjadi hubungan yang erat. Nanti lah, kalau misalnya Sama-sama nih ya Sama-sama Sudah sudah maju channelnya pasti eh, untuk saling nonton itu yang kita tahu perjuangan dia gitu perjuangan channel tersebut dan perjuangan channel tersebut juga tahu karena merintis dari awal begitu kan dulu juga sering saling tonton gitu kan ya maka terjadi hubungan sampai kapanpun gitu ya Sampai kapan Tidak terasa ya teman-teman Saya sudah mengumpulkan 18 calon video yang akan saya balas ya Nah ini berikutnya akan saya tonton ditonton nanti ya Cara nontonnya bagaimana Silahkan kunjungi di video saya berikutnya ya teman-teman Bagi yang belum jelas Ya, demikianlah tadi teman-teman eh, video yang dari kebetulan sudah saya kumpulkan. Ya, cukup kumpulkan, saya juga harus saya kerjakan lagi sampai di sini dulu. Ya, videonya eh, jangan bosan ya nonton video saya sebab yang nonton full tanpa skip uangnya. Di, semoga Allah Taala menambah 10 miliar, Amin ya Robbal alamin.